Ada variasi sabit, pedang, tameng, pickaxe, armor, baju, dan lain-lain ya guys nama resourcenya adalah new default Kalian bisa dulu di link deskripsi ini yang gue kasih ya guys Ini ada palutor, ada panah mie, ada pedang, kiwito, dan lain-lain ya guys Ini armor gue udah berwarna ini Tidak seperti kehidupan kalian yang hanya itu-itu aja Yang nyuram-suram-suram hanya nonton tiktok hari-hari Oke okay, gue lihat, pengen lihat elitranya Elitranya berwarna merah Anjay kayak kaya, kaya, kaya, Prince-Prince gitu anjay gajah kali Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya guys ya sekop kematian sekop penggali kubur guys ya Ayo kita pengin nyoba uh, ini aja panahnya si Mia, panahnya Mia nah panah Mia ini palutor nyepang banget ya gede banget ya Ayo kita nyoba Sa kita panah malaikat maut anjay ntar lagi dateng dia kita nih cara gantinya nih ini caranya kita taruh di Anfield terus ganti namanya deh sesuai yang ada di website yang ada di deskripsi ya oke nama gua pengen nyoba Phantom ya tadi ada Phantom terbang terbang di atas sih ya mampus lumayan lu gua kah gua gua gua, gua, gua nih anjay-anjay Phantom mayat Phantom anjay jelek buat dah, the... ini palu tornya kayak jelek terlalu kepalu-paluan aja. maksudnya lu palu-paluan lo, kita ganti ke piket biasa, epic eh, eh, kan x biasa aja. tapi terlalu datar gitu ya guys, ya terlalu polos. kita ganti ke yang kayak nyalanya lagi tuh fire fire brand apa itu lah itu oh nggak muncul, oh salah salah ketik bego, eh bukan gini bnya bnya kecil nah nah jelek kali, ternyata dia sesuai ekspektasi ya guys, tapi gak lah Lumayan ini pedang kiwito nih, kita uji coba ke bles bles bles ada kayak sepatu gitu, kayak di medieval, ada creeper, kita tembakin, kita temb eh, jangan-jangan pakai pedang, pakai pedang, eh, pedang kiwito, iya, iya, iya, iya, iya, nggak nyampe iya, mampus lu mati ha Sain tuh lagi yang meledak ledak mulu. Oke kita coba, coba pakai jubah aja jubah eliter ya, Bego Nah, muter-muter-muter aja gue yang pusing. Oke segitu dari gua Silahkan dicoba new default Resort